Assalamualaikum wabarakatuh Halo anak-anak hebat Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Luar biasa Allahu akbar, Semangat Nah, bagaimana belajarnya hari ini? Semangat? Oke, semangat Sebelum kita memulai pelajaran Yuk kita berdoa sama-sama Tangannya seperti mangkok Doa dimulai Amin Yuk. Nah pada hari ini Hari Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2022 Kita akan belajar tentang tema lingkungan Subtemanya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Ya, lingkungan itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Contohnya, lingkungan rumah. Desa, lingkungan, kota, ya, nah, anak-anak, bagaimana ya? Siapa yang tahu apa itu kebersihan? Iya, jadi kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan, anak-anak? Iya, -anak? kita harus menjaga kebersihan dengan... Satu, tidak boleh buang sampah sembarang tempat Yang kedua, tidak boleh mencore-core dinding sekolah Yang ketiga adalah tidak boleh merusak tanaman yang ada di sekitar lingkungan kita Nah, anak-anak di dalam agama Islam Kebersihan itu sebagian dari iman Sebagaimana hadis Nabi sebagai berikut. Al-Nado minal iman. Ayo anak-anak sama-sama. Al-Nado minal iman. Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, anak-anak tugas kita pada hari ini adalah menghafal hadis Nabi tentang Kebersihan itu sebagian dari iman. Tugas kedua adalah mengerjakan LKS, mengelompokkan alat-alat kebersihan. Nah, anak-anak, lupa -anak, baca doa ketika kita masuk rumah dan bersalam masuk rumah. Nah, untuk hari ini anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita, kita ketemu besok, nah ibu guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh